Tu main biasanya kan mereka bawa sambil joget joget ini dan gak ada kesulitan gitu, ini diturunin kenapa ya? Orangnya di kok peti mati? <laughs> Yo, halo, WhatsApp guys Balik lagi bersama gue di sini dan kita hari ini akan melanjutkan lagi posting Senin Senang Senang Ya guys, by the way, selamat siang ya guys Kembali lagi di hari Senin dan kita bakal review beberapa meme yang gue yakin kalian udah tau sih Yaitu meme kematian Atau yang bisa disebut sebagai Orang Gana ngangkut peti mati jadi sebenernya kita udah tahu meme ini tentang ya sebanyak, sih kebanyakan fail dan gak, gak bener-beneran mati Cuman ya di bercandain sebagai kayak orangnya seolah-olah mati gitu kan Dan gue yakin kalian juga udah tahu tentang meme ini dari meme, meme yang lama Kita lihat dulu aja evolusinya sebenarnya gimana sih? Kayak yang pertama itu ada yang to be continued Ya kedua ini dari pakai lagu Awimbawe, Awimbawe, gue lupa nama lagunya apa, by the way. Dan yang ketiganya jadi directed by Robert B. Whitt, yang sering gue pakai juga dulu. Oh, oh. <laughs> gue sama sekali masih suka yang ini. Ya, yang ini pakai lagu Buttercup, dimana bakal ada beberapa sini di merah-merah kayak gini. <laughs> Dan yang ini mesti gue mute karena bakalan kena copyright yaitu yang sekarang kan kita banyak review. <SILENGALAN> <SILENGALAN> Yeah guys, by the way lagu yang gue pakai di sini adalah lagu yang non copyrightnya dan ya gue mesti ngedit ini sendiri jadi kalau seandainya emang kurang cocok ya maaf ya. Uh, by the way lagu ini banyak yang pakai copyright dan sebenarnya ada juga yang versi apa tuh namanya gue lupa DJ Ayub, DJ Ayub atau siapa yang algoget cuman gue kurang suka sih sebenarnya ya. Ya meskipun gue yakin beberapa di antara kalian banyak yang suka tapi Not my preference. Gue lebih suka sama astronominya, sayangnya dulu ya kena copyright. Dan waktu itu gue pernah sempat bikin, sempat pengen bikin juga di sitpos yang kemarin, tapi saya kayak kena copyright. Jadi ya gue hapus dulu sementara. <laughs> kita mulai aja dengan review-review beberapa meme-nya. Tadi bahasa kita lihat evolusinya, dan sekarang kita bakalan lihat bagaimana meme ini banyak terbuat. Oke guys, ya guys. yang paling pertama adalah gue mau ingetin dulu. Kalian harus tetap di rumah saja, buat menghindari corona ini menyebar. Atau kalian mau kami gotong sambil joget Mungkin gue bakalan ikut gotong kalau perlu ya. Kita bakal lihat dulu yang pertama expectation versus reality. Kayak dia mau Ngeprank gak sih? Itu dia pakai jaket kebalikan ya Barusan ya, ceweknya ngeliat dan langsung kayak "lihat <laughs> sini". Berarti dia mau ikutin si cowok ini, mau ikutin ya? Kayaknya sama sih ya. Si ceweknya lagi masak, nggak tau kayaknya nggak digubris sih. Oh, <laughs> dude, <laughs> oh my god! Gue kayaknya nonton yang cowok pasti ngilu sih. Ngilu itu pasti ngilu. Hai guys, next video Lipit. ini kenapa? apa-apa bedanya ya? kok, kok kayak langka ya? Gue jarang liat yang ini. Gue kan kalian juga jarang ada yang lihat sih. Yang apa ya yang angkat petinya tapi ada enam orang gini ya nggak sih? Biasanya kan yang pakai topi-topi kayak peci gitu ya nggak sih? Turunin kenapa ini tuh? Main biasanya kan mereka bawa sambil joget-joget ini dan gak ada kesulitan gitu. ini diturunin kenapa ya? Orangnya di... kok peti Hahaha! <tik> <tik> Esas eh, itu gue, gue gak tau tahu itu orang lagi itu orang India, itu orang India kan kayaknya. Kalau dilihat dari tampang, kalau dilihat dari pakaian yang dia pakai sih kayak dia orang India dan gue gak tahu apakah dia sebenarnya lagi ngeprank atau gimana. Tapi itu keren sih. Ya dia kayak bangun lagi dan orang orangnya pada kabur itu. Ya. Yeah. <laughs> That's good. That's cool. Dan gotong sex bersama dengan ini menghimbau. Dengan dia menghimbau Karena seluruh masyarakat Kecamatan Dasant. Kesempatan... <laughs> ini orang <laughs> lagi jalan, tiba-tiba <laughs> <Lagi> hilang. <laughs> lagi jalan jalan hilang. Gue gue pasti nggak jadi satu-satunya orang yang mengira pertama itu bayangan kan. Gue gue pikir juga itu bayangan loh. Kok gue jalan jadi dia gue bakal mikir tuh bayangan. Bahkan dari videonya ini aja kita bisa lihat tadi kayak bayangan loh. Seriusan ini kayak bayangan. Kayak cuma sekedar bayangan dari gedung atau apa gitu kan terbentuk hitam dan pas diinjak totor orangnya hilang. Udah best. Sayang banget di sini dia nggak ada ini ya. Dia nggak ada yang angkat-angkat peti mati atau atau tobi kontinir atau semacamnya gitu. Stretcher. Kenapa? Ini ini orang kayak mereka udah pada ngeliatin, dong. <laughs> ya, naik kuda, <laughs> udah kabur-kabur <-gabur> gitu. <laughs> lah, yang bawa kudanya juga jatuh, <laughs> wah. Gue <guluh> nggak tahu itu tandu kenapa bisa pakai gitu ya ampun. Itu kayaknya dia jatuhnya muka duluan ya. <guluh> oh my god, kasihan banget sumpah. <tuk> <tuk> <tuk> Udah keren-keren gitu kan Berhenti di ujung Diambil sama anjingnya Udah dikira kayak tulang <laughs> Orangnya jatuh dong Anjingnya seneng lagi Gue bisa kalau sandai dengar orang kata-katain anjing gitu kan Jangan ngatain-ngatain jangan ngatain orang anjing gitu Ada yang bilang jangan ngatain-ngatain orang anjing Karena orang yang kurang ajar itu gak seperti anjing Anjing tuh loyal dan segala macam Cuman gue gak bisa Cuman kalau sandai gini anjing Gue bisa ngatain dia anjing Boleh gak sih sebenarnya <laughs> anak ini anak kecil nampol-nampol pantat bapaknya coba dirempar punya bapak enggak nakal <laughs> Aduh Ah sakit itu Digigit <laughs> Oh my god <laughs> Tampangnya hilang <laughs> anjing Aduh itu itu sakit itu sakit supaya itu sakit itu pasti sakit itu pasti sakit Dia <laughs> gue gak ngerti sih kenapa orang-orang tuh ada aja gitu kan ide idenya atau mungkin kelak gue lebih mempertanyakan sebenarnya kelakuan kelakuannya sih kenapa kenapa mereka harus melakukan kayak gitu gitu dan dan yang gue bingung tuh udah melakukan kelakuan kayak gitu tuh direkam gitu tapi kok seneng nggak direkam nggak lucu sih ya kenapa lagi nih bapak-bapak bawa bobei cari umi apa itu nggak ada akak sumpah, gue nggak paham lagi mani manusia manusia. Nih orang cerita lagi dong, di depan makam tapi bisa bisanya gitu ya prank prank bro, prank prank. yang gue bingung dia ngapain gitu doa malam-malam di kuburan. mungkin kalian yang tahu kalian bisa komen gitu kan dari ini orang dan yang gue Salut ini ini orang nih ini, ini, ini nih si si siang ngeprank jadi pocong. Kok berani gitu ya malam-malam gitu. Dan di sini dia skateboarding gagal. Ya, mereka udah kecut. <laughs> Tampaknya tampak kecewa banget. Tuh skateboardnya. <laughs> Ah, ya guys. Seperti segitu dulu untuk meme review kali ini. Meme review sih posting Senin senang-senang. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk like share dan subscribe ya, guys. Like dan share supaya teman-teman kalian juga bisa ikut ngakak dan juga bisa tahu tentang keberadaan channel gua. Dan ya guys, buat kalian yang belum subscribe, baru datang ke channel gua jangan lupa untuk subscribe karena itu bakalan memotivasi gue untuk bikin konten yang sama untuk ke depan-kedepannya, guys. Oke so, ya guys, kita bakal ketemu lagi di hari Senin di video berikutnya. And ya guys, Thank you for watching. Kita ketemu lagi arisenin di video berikutnya. Happy gaming and bye-bye.